Halo kawan jumpa lagi Nah bagi kalian yang STB nya mati total ya Kalian jangan terburu-buru membawanya ke tempat servis ya kawan Kalian bisa melakukan uh, cara ini untuk mengatasi STB kalian yang uh, mati total ya Caranya ini uh, mudah saja ya, tidak membutuhkan pengetahuan ataupun keterampilan di bidang elektronika ya. Kalian semua pasti bisa melakukan cara ini. Caranya mudah saja. Nah, bagaimana uh, caranya? Simak video ini sampai selesai ya kawan. Nah, di sini ada STB Matrix Apel Merah yang kondisinya rusak ya, mati total tidak bisa hidup. Saya tunjukkan ya kawan Saya colokan ke listrik STB nya ya Nah sudah saya colokan Bisa kalian lihat ya STB nya uh, tidak mau hidup kawan Biasanya begitu dicolokkan ke listrik Tampilan uh, LCD nya ini langsung muncul tulisan uh, boot ya booting di uh, LCD STB nya ini ya kemudian uh, beberapa saat akan uh, berganti ke tampilan angka ya seperti ini ya tapi ini bisa kalian lihat sudah saya colokan ke listrik ya tapi tidak bisa tapi tidak bisa hidup juga ya kawan bisa dilihat tidak mau hidup ya saya uh, cabut ya saya cabut kembali dan saya tunjukkan cara untuk mengatasi STB yang mati seperti ini ya Nah kita hanya memerlukan alat cas HP ya kawan kita ambil uh, kepala alat casnya kemudian kita carikan uh, kabel USB seperti ini kawan ya kabel USB ya kedua ujungnya uh, USB semua ya seperti ini Kemudian kita colokan ke alat cas. Nah ini alat casnya saya tunjukkan ya. Ini alat casnya. Kapasitasnya 5 volt 2 ampere ya kawan. Alat cas saya ini. nah ini kemudian tinggal kita colokan ke sini kawan ke port H, ke port USB yang ada di sini ya kawan di STB ini di STB Matrix ini ada dua port USB ya ada juga di belakang jadi kita bisa colokan ke port USB ya baik yang di belakang ataupun port USB yang di depan ini ya saya langsung saja tunjukkan ya caranya nah ini kabel USB nya saya colokan ke sini ya kawan Yang STB yang di bawah saya matikan ya, saya cabut, saya cabut dulu STB yang di bawah. Kemudian ini kabel HDMI-nya saya pindah ke STB ini ya. Kemudian ini kabel antene ya. Kemudian ini langsung saya colokan ke uh, listrik ya, kawan. Langsung saya colokan ke listrik. Nah, bisa dilihat ya STB-nya langsung hidup. Bisa kalian lihat STB nya langsung hidup ya Nah ini dia kawan ya Bisa STB nya bisa hidup Oke okay, ya Jadi uh, Bila STB kita uh, rusak mati total kita bisa melakukan uh, cara ini ya menggunakan alat cas uh, HP dan kabel USB seperti ini tinggal kita colokan ke port USB yang ada di STB ya seperti itu nah cara ini bisa kita lakukan apabila uh, STB ini mengalami kerusakan di bagian power supply ya kawan bila uh, kerusakannya ada di bagian power supply kita bisa menggunakan cara seperti ini jadi bisa dipastikan STB ini mengalami kerusakan di area atau di bagian uh, power supply ya kawan oke kawan ya jadi uh, seperti itu caranya nah ini semua STB bisa seperti ini kawan bisa kita uh, gunakan alat cas handphone dan kabel USB ini untuk menghidupkan semua STB ya kawan. Saya uh, saya akan mencobanya lagi di STB yang di bawah ini ya kawan. STB yang di bawah uh, dalam kondisi baik ya kawan. Saya coba ini saya matikan, ya, saya cabut kabelnya dan saya uh, colokan ke STB yang di bawah. Ya, saya. Nah ini saya colokan ke STB yang di bawah. bisa dilihat ya STB nya juga bisa hidup bisa ya kawan STB nya juga bisa, bisa. ya kawan jadi seperti itu cara uh, mengatasi Ya, STB yang eh, mati total ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.